Halo guys, bertemu lagi di channel Starkey Oke okay. okay guys, video kali ini guys Saya akan naik foto-foto terpocak lagi guys Semoga kalian enjoy di video ini guys Enjoy aja guys, enjoy Dan jangan lupa kamu subscribe video ini Subscribe ya guys Oke okay guys, lanjut Video yang pertama, ini dia Kreatif gak tanggung-tanggung Semangka sukses sudah menjadi miniatur yang ribet wadahau. Mantap sekali miniatur yang ribet Waduh Ini yang buat sangat hmm, Sangat apa ya Tingkat dewa anjir Ini tingkat dewa anjir Gile yang ini Yang apa ya Yang buatnya loh Bingung saya juga gimana cara buatnya loh Bingung bagaimana ya Kok bisa ya Semangka Jadiin yang ribet ya Bisa kalian tulis di kolom komentar ya guys Kenapa yang ribet Eh, semangka, kenapa jadi neng ribet Kenapa bisa gitu loh? Tulis di kolom komentar ya, guys. Oke, okay. next video kedua. Alias foto kedua. Nggak tega deh, mau makannya lucu banget sih kamu. Waduh, lucu banget. <tuh> nggak tega, liatnya deh. Eh, nggak tega, liatnya. Nggak tega, makannya, maksudnya. Makanya nggak tega, guys. Waduh, lucu banget sih kamu. Ini seperti apa yang Mangka dibuat kayak ikan gitu, loh. Seperti ikan dalamnya, strawberry. Wow, mantap itu, guys! Rasanya seperti Anda menjadi Superman yang melayang terbang di angkasa. Anjay, Superman melayang terbang di angkasa, seperti itu, guys! Melayangnya jadi seperti itu, guys. Oke, kita lanjut foto ketiga ini, dia. Nah, seperti itu, guys. Uh, landaknya kok terlihat menggemaskan banget, sih mengemaskan sekali landaknya ini ini seperti hewan tapi bentuknya landak ya ah <tuh> <tuh> iya bener hewan ya aing lepa aing benar sekali ini hewannya landak tapi yang buat ini siapa ya bisa se bisa seperti itu guys sangat bagus sekali sangat interjection injer injer tektion nah, tau lah bahasa apa usah, bahas lah bahasa apa itu lah udah nggak usah usah bahas injer itu lah nggak tau lah bahas apa itu Udah tahu saya, oke okay, guys, kita lanjut foto yang keempat. Foto keempat ini dia, nah seperti itu guys, fotonya guys. Dibandingkan ini, kamu lebih suka yang mana? Yang mana ya? Ini seperti apa ya? Udah, enggak usah disebutin namanya lah. <laughs> seperti apa enggak usah disebutin namanya lah. Buah ini, eh, buah lagi hewan yang <laughs> bener sekali udah gak usah sebutin langsung kita lanjut foto yang kelima kita lanjut foto yang kelima bisa dibentuk tema bajak laut juga pas dijadikan kado ulang tahun adik ayah atau cowokmu nih no bisa jadikan kado ulang tahun nih bu cowokmu adikmu ayahmu seperti itu guys kadonya guys bajak laut guys wow bajak laut sangat sangat the best ini yang buat. Forever is good. Forever is good yang buat ini, guys. Ini yang buat sangat interdiction, sangat apa ya? terkesan bagus sekali, guys itu, guys. Sangat terkesan bagus sekali itu yang buat ini oke okay guys kita lanjut foto yang keenam. ini dia nah seperti itu guys fotonya bisa juga dibentuk kapal selam seperti ini waduh kapal selam seperti ini ya sangat menarik juga guys buat penumpang guys. jadi apa ya jika kita pulang Lampung kapal selam lewat-lewat pakai ini pakai semangka bisa atau tidak ya Oh ini hanya apa ya hiasan dinding atau apa ya semacam apa ya pokoknya apa ya hiasan ya, dinding seperti itu lah bagus ini ada gambar kapal selamnya guys semoga kalian terhibur ya guys oke okay, guys semoga kalian terhibur dengan video ini guys dan jangan lupa kamu subscribe ya guys subscribe guys subscribe itu gratis nggak bayar inget guys subscribe guys oke okay, guys kita lanjut foto yang ketujuh ini dia Nah seperti itu guys fotonya guys Gak harus yang ribet Simple kayak gini saja sudah cukup Kan tuh Simple kayak gitu guys Cukup Udah kayak tempat buat piring guys Tempatnya buat piring gitu guys Udah ada sendok Udah ada apa tuh buah-buahan tinggal kasih apa ya Kasih cerestas sama susu Enak tuh Mantap tuh guys Jangan lupa kamu subscribe ya guys Subscribe Sangat keren juga ini guys kita lanjut foto yang ke-8. Ini dia. Ini foto yang ke-8. Nah, seperti itu guys foto yang ke 8 guys. Keren, detail banget ini seni, ukirannya terasa sekali jiwa sinimanya Bos. Mantap sekali ini, bos. Bos. Eh. Ini skillnya udah apa ya? Udah udah udah tingkat dewa sekali, guys. Skill apa itu? Skill membuatnya itu sangat apa ya? Interjection, waduh interjection sekali tuh guys, sekali sekali sekali mantap ini sekali aduh mantap sekali nih yang buat nih. Oke okay, guys, mantap sekali itu. Oke okay, guys, kita lanjut foto yang kesembilan. Kerjaannya para fotis Instagram nih. Siapa yang sering kayak gini tuh? Siapa yang kayak gini? Ngaku kamu, kamu ya. Ayo, yang sering kayak gini kamu ya, fotis di Instagram ya bos lumayan bagus sekali guys ini guys jadi kita kalau punya apa ya skill apa itu menggambar atau skill membuat apa-apa gitu kita harus tingkatkan itu guys harus tingkatkan terus jangan apa tuh jangan dibiarkan gitu saja guys harus tingkatkan kalau misalkan punya skill gambar harus apa tingkatin terus saja skill gambarnya guys sampai bagus guys kita harus tingkatkan terus skill bergambar atau apa ya skill-skill yang kita punya harus Teruskan guys Oke okay, guys Oke okay, guys kita lanjut Foto yang ke 10 Ini dia Nah seperti itu guys Fotonya yang ke 10 Kalau nggak mau ribet Motongin semangka Beli saja es Mudah praktis dan tetap Istak remable Hehehe Itu guys Istak remable Hehehe tau. Ini sangat-sangat apa Ya enak juga nih guys kalau misalkan panas-panas minum es krim seperti apa ya ya seperti itulah pokoknya tahu kamu kan enak sekali tuh rasanya lagi panas-panas minum es krim hmm. rasanya seperti ada menjadi superman yang terbang melayang di udara anjay. superman terbang melayang di udara wih mantap itu guys oke guys videonya sampai di sini saja sampai di video selanjutnya semoga kalian terhibur di video kali ini guys. Dan jangan lupa kamu subscribe dan share video ini Dan jangan lupa kamu subscribe Bye bye